Saya mau sampaikan begini, di dalam gugatan perbuatan melawan hukum satu sejak usul yang tidak terpenuhi maka sia-sialah gugatannya diajukan oleh Pak Menteri Kita ambil saja satu satu usul, unsur kerugian bagi korban. Di sini uh, kita beranggapan bahwa Pak Menteri ini seolah-olah dirinya sebagai korban adanya ijazah palsu dari Ketua Presiden itu Widodo Kerugian di sini tidak lain dan tidak bukan adalah kerugian material. Ya, jadi ada perbuatan Pak Joko Widodo sehingga merugikan Bapak Primaliono Secara langsung ya ini Harus ada kerugian materi ya. Nah di sini kita coba melihat Apa kerugian materi yang diderita Atau dialami oleh Bapak Primaliono Saya pikir di sini saja satu unsur saja Sudah bisa menjawab ya Tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Majelis Hakim Yang memeriksa atau mengadili perkara ini Tapi Saya melihat bahwa satu unsur ini saja sudah tidak diperlukan saya yakin pasti gugatan hmm. uh, dari Bapak Menteri Mulyono ini, pasti kita lah. Ajur, si Bambang dan Pak Sugik akan kekal di penjara. Laporan merupakan sebuah pemberitahuan dari seseorang karena hak atau kewajibannya kepada aparat hukum atas terjadinya suatu peristiwa. Laporan harus dibarengi dengan bukti kuat agar tidak masuk kategori fitnah Menurut pasal 311 ayat 1 KUHP Laporan bisa masuk kategori fitnah jika memenuhi tiga unsur Pertama adalah terkait dengan seseorang yang menjadi tersangka atas tuduhan Tersangka juga berhak melakukan penuntutan balik Kemudian, laporan tersebut mengandung unsur menista orang lain Baik secara lisan atau tulisan yang diketahui banyak orang bahkan tersiar jadi tidak termasuk jika hanya tuduhan tidak tersiar dan tidak diketahui orang banyak. Unsur ketiga adalah pelapor sebenarnya mengetahui bahwa tuduhannya tidak benar dan ia tidak dapat membuktikannya. Maka, kesempatan cara menuntut balik pelaporan tanpa bukti semakin besar. Nah, jadi, Bapak Menteri Muliawondo ini mengadukan pengadut fitnah ke pengadilan negeri. Misalnya, ijazah yang digunakan oleh Bapak Presiden Doko Widodo itu adalah pas. Maka, hukuman ajaran pidana penjara itu adalah selama 4 tahun. Oke, teman-teman. Di sini kita melihat bahwa pasal ini memberikan pesan kepada setiap warga negara, kepada kita semua Jangan bermain-main dengan, jangan asal lapor ya. Harus berdasarkan data, harus berdasarkan fakta, dan yang paling harus berdasarkan bukti Kalau tidak ada bukti yang menunjukkan anda sebagai korban, jangan semana-mana anda melakukan pengaduan atau anda melakukan gugatan Jadi ketika gugatan itu tidak terbukti kebenarannya, maka Dampak hukum akan kembali ke Makanya dari kasus Bambang Triliomi saya melihat bahwa uh, jaksa sebagai pengucaran negara, barangkali polisi, bisa menindaklanjuti perkara ini jika nanti ketika gugatan ini gugatan diajukan oleh Menteri Triliomi ditolak oleh majelis hakim. Maka saya pesan kepada kepolisian, Bambang kejaksaan bisa menindaklanjuti perkara ini menggunakan Pasal 371. Karena sini bukan persoalan gugat-menggugat sekarang macamnya. Ini persoalan marwah pengadilan, jiwa pengadilan. Jadi kita sudah mengetahui bersama bahwa kita harus menghormati dan menghargai pengadilan. Jangan jadikan uh, pengadilan itu sebagai ajang balas dendam. Biarkanlah uh, Pak Presiden di sisa masa jabatan ini untuk fokus bekerja untuk kemudian membangun uh, negara dari Sabang sampai Merauke sehingga Indonesia jauh lebih baik lagi. Jadi teman-teman uh, pesan saya terakhir. Yang penting adalah jangan seenaknya atau jangan sembarang mengajukan gugatan, mengajukan aduan kepada kepolisian. Jika itu tidak terbukti, kita bisa dilapor, dilaporkan balik menggunakan pasal 3.17.